Soalan, teruskan kutip dan teruskan menyumbang derma dia kata dia tersalah tersalah jimak ke tersalah makan ke tak batal puasa tersalah minum pun tak batal puasa tu faham tak dia yang tak batal ni tersalah tersilap atau dipaksa tak batal puasa neh walaupun dia makan banyak kata imam nawawi walau kana kasira walaupun banyak makan tu Contoh satu ramadon Puasa biasa orang tersilap, nih eh, pukul 10 pagi, 8 pagi, 9 pagi satu ramadon bini dia buat nasi minyak, tengah tak ingat buat nasi minyak, <coughs> nih ah makanlah laki bini, laki makan semingkan bini empat pinggan, memanglah bini banyak banyak sama nak minum air segelas segelas segelas, eh uh, bunyi abang ah apa sah? Hari ni puasa Allah Telefon ustaz Tak batal Faham apa? Terlupa Ber... Esok 2 Ramadan Lupa lagi Buat goreng cak kuih <coughs> Pukul 7 pagi Faham? Siap dengan telur mata lembu 4 biji seorang Kena dengan teping Teh ais <coughs> Abang Apa sebab Hari ni puasa. Ha, tak batal juga. Syrik 30 Ramadan. <laughs> Tapi memang lupa sungguhlah. 30 Ramadan, 30 menu. <coughs> tak batal juga. Petang siap goreng pisang buat jepuk rodok. Bang, tak batal juga. Faham. Dalil mana dalil Ustaz? Nabi kata mansama wa nasiya, barang siapa yang berpuasa lalu dia terlupa. Faham? Bila puasa lalu dia lupa. Apa lupa? Fa akala Dia makan, dia minum kerana lu lupa. lupa. Bata tak? Nabi kata fal yutimmasau mahu, maka teruskan puasa. Sambung puasa, tak batal. Dah tu dia makan innamat aamahullah wa shaqah. Hari ini Allah jamu dia makan dan minum. Nampak tak? 30 kali, 30 kali Allah jamu. Nanti tu contoh. Tapi kalau kita tersedar, tak boleh sambung. Sambung batal. Tengah-tengah makan, Abang! Puasa! Sikit, sikit, sikit, sikit. Batal. Faham tak? Batal lah pasal dia sambung. Tadi dia lupa. Ni dia sedar sambung. Batal. Atau tengah jimak bersetubuh. Tersilap. bang. Dia ingat satu syawal. <laughs> Faham tak? Ni? Satu Ramadan. bang. Pasal telapar-lapar perut, tak bangun sahur. Jadi bengong tau. Ingat satu syawal. Gimok dengan isterinya. Tengah-tengah gimok. Abang. Tak batal. Kenapa? Terlupa. Tapi abang. Apa? Puasa. Seki-seki-seki. Batal. Ada contoh. Dah mu tanya. Aku jawab. Aku gelap pula. Atau dipaksa. Tidak batal juga. Haa. Ah, Lepas daripada semayang subuh Duduk lepak kat tangga masjid Pukul 7 pagi Tok Imam, Tok Bila, Tok Siok JKK Faham? Mari 4 orang penjenayah Bawa dengan machine gun, bazooka, kalasnikov Kenapa? M16 Nak tembok 4 orang ni Kenapa? Dia bawa nasi ayam Faham? Dengan air teh openg Suruh paksa tu Imam makan Kalau kami tak makan kami tembak ni dengan senapang. pang Semua tu takut kena bunuh. Maka mereka makan licin satu bungkus seorang. Faham tak? Teopeng satu bungkus seorang. Tak sampai kenyang. Batal. tidak batal. Kenapa? Dipaksa. Faham lagi? Haa, Cuma bila penjenayah tu nak lari. Tuan Imam kata esok datang lagi tak? Haa. Jangan lupa like, share, share,